halo teman-teman assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh apa kabar semuanya terima kasih anda masih bersama kami di stv video teman-teman untuk -teman, di kesempatan yang sangat menyenangkan ini saya akan coba membuat sebuah tutorial untuk cara withdraw ya. cara pencairan di givi sosial ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk uh, melakukan withdraw di Give sosial. Pertama yang dilakukan adalah... Ketika. Kita harus membuka dulu. Ada beberapa yang harus dilakukan, yaitu pertama... Kita buka dulu ini aplikasi TV sosial. Selanjutnya, telah terbuka, akan terlihat tampilan seperti ini. Teman-teman, ini adalah beranda Beranda dari TV sosial, dan selanjutnya, kan, ini ada gambar orang nih. Teman-teman bisa melihat tanda telunjuk, ya. Gambar orang di bawah sebelah kanan, kita klik. Kita akan masuk di profile kita. Profile kita Setelah masuk di profile kita, kita klik ini "Bacaan Menarik", kemudian setelah diklik akan tampak tampilan seperti ini. Nah, ini, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan poin banyak, ya, bisa di converter di sini, ya, di converter Acaranya bisa diklik masing mal, kemudian diklik mengubah. Nanti akan menjadi USD. Jadi untuk poinnya akan menjadi USD. Ayo, nah, teman-teman untuk selanjutnya kita klik menarik. Kita klik menarik, kemudian setelah klik menarik akan tampak tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini banyak ya teman-teman tempat untuk bisa withdraw ya. Salah satunya adalah PayPal, Litecoin, Binance. Ini sini kita bisa mencairkannya melalui aplikasi tersebut. Ini tergantung teman-teman semua mau mencairkan melalui aplikasi apa ya. Ini kalau saya melalui Litecoin ya, yang mudah Litecoin. Uh, Lithikoin atau LTC. LTC ini bisa dilihat dari uh, exchange ya, exchange, mark, exchange crypto teman-teman ataupun market crypto teman-teman, baik di indodax ataupun di uh, toko crypto. Seperti itu, kebetulan saya uh, punya toko crypto, uh, jadi saya nanti mengambil waletnya dari toko crypto seperti itu. Ini Litecoin, kita klik Litecoin, kemudian akan dapat tampilan seperti ini. Setelah kita dan nanti teman-teman, ini kan ada dikirim ke mana ya? Dikirim kemana Dikirim kemana Kedua berapa eh, USD yang harus yang akan kita withdraw seperti itu. Setelah kita sampai di menu seperti ini, kita buka. Toko kripto ya, toko kripto untuk mendapatkan wallet daripada litecoin. Kita buka aplikasi toko kripto nah, seperti ini, kemudian e, nanti tampak seperti ini toko kriptonya tampilannya. Ini di bawah ini kan ada bacaan dompet sebelah kanannya yang ditunjuk e, nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Di sini ada e, pencarian ya, ada pencarian diklik. Pencariannya dan ditulis LTC nanti akan terlihat seperti ini LTC ya. Kemudian setelah tampil LTC kita klik LTC nya atau coin-nya, kita klik litecoin. Kemudian akan dapat tampilan seperti ini. Setelah tampak tampilan seperti ini kita klik setoran ini yang ditunjuk ya setoran. Uh, setelah diklik setoran nanti akan tampak uh, tampilan seperti ini. Ini bisa kita salin ya, teman-teman. Kita salin alamat deposit kita uh, ataupun alamat untuk alamat LiteCoin-nya untuk kita withdraw dari Givi Sosial, begitu. Setelah kita salin, uh, kita kembali ke aplikasi Givi Sosial, begitu. Dan kita tempelkan di sini ya. Jadi kita tempelkan di sini. Dan kita tulis tadi yang di copy dari toko crypto, alamat, litecoin-nya kita tempelkan di sini. Kemudian kita tulis berapa yang akan diwithdraw, withdraw yang diwithdraw? Di -withdraw ditulis di sini ya, ada kolomnya. Kemudian kita klik menarik, kita klik menarik, telah klik menarik. Nanti akan terlihat catatan seperti ini teman-teman. Nah, ini, Anda membuat permintaan untuk menarik jumlah USD pada email ataupun alamat wallet ya, yang dipilih dari Anda. Dengan menekan tombol lanjutkan, Anda tidak akan dapat mengubah data yang diberikan. Apakah Anda bergerak maju ataupun setuju ya? Kalau kita setuju, kita klik ya. Makanya, kalau kita mau withdraw, kita harus hati-hati. Benar, e, link walletnya ya, alamat walletnya sudah benar atau belum, e, dan berapa yang harus kita withdraw? Atau e, withdraw, kita cek. Kalau kita memang sudah benar, kita klik "iya", nanti akan dapat tampilan seperti ini. Ini ya, Anda telah berhasil membuat permintaan penarikan. Seperti itu, e, di klik besar. Nah seperti itu teman-teman Setelah beberapa hari uh, Ini kebetulan saya kemarin uh, Ini penarikan tanggal Berapanya withdraw nya uh, Kita ini ya teman-teman kita klik dulu setelah kita klik besar uh, Kita klik rincian yang kita withdraw tadi Ini kita klik uh, rincian nanti akan tampak seperti ini. Ini di sini uh, alamat yang kita tuju, uh, berapa USD, tanggal kita penarikan, dan di sini terakhir baca, ada bacaan status adalah on hold. Bahasanya kita harus menunggu ya teman-teman. Uh, untuk menunggunya, uh, saya kemarin kan ini saya narik ini tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan 3 tanggal 3 bulan 3 Kemudian uh, setelah sukses setelah sukses nanti akan diberi pemberitahuan melalui ini ya teman-teman notifikasi ini uh, di sini notifikasinya dan selanjutnya uh, kebenaran untuk kita untuk melihat kebenaran bahasanya yang kita withdraw USD yang kita withdraw sudah sampai, kita harus buka dulu uh, toko crypto. Ini kan di sini sudah send ya, ini berarti sudah berhasil, sudah berhasil, sudah sukses seperti itu. Uh, dan kita tinggal cek uh, market kita di toko crypto. Uh, kita cek dan ini kebetulan sudah dicek, yaitu masuk tanggal 7 bulan 3 ya. Uh, Withdrawnya semalam aduh tuh. Uh, yaitu tanggal 3 bulan 3 masuk di toko kripto di LTC tanggal 7 bulan 3. Berarti lebih kurang 4 hari ya baru masuk teman-teman. Nah saya kira demikian saja mudah-mudahan bisa dipahami dalam withdraw ataupun pencairan GIFI sosial. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.